الله كيف الحال؟ في خير، في خير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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar menarik dan bahagia dari Les Lar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini, kami akan menyuguhkan kabar spesial dari Lesdi dan Bilar. Yuk kita intip cedukan-cedukan vitamin bahagia bunda saat melaksanakan ibadah umroh Masya Allah Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa banget nih bersahabat BBL lagi digendong oleh bapak Dan kita lihat deh Aksi lucunya BBL sampai semua orang gemes Ini ada salah satu emak-emak nih bersahabat ya Yang colek pipinya BBL Aduh menggemaskan sekali ya Menjadi pusat perhatian banyak orang Luar biasa Masya Allah Posingan ini pun diunggah kembali oleh akun Dunia Leslar Kita lihat juga kalimat yang ditulis dalam caption Masya Allah, tebrak Allah, gemes banget Ditunggu hasil foto-fotonya ya Pak Rizky Bilar, Bun Lesti Keciora Bahagia selalu kalian bertiga, amin Kita lihat juga persahabat, banyak sekali komentar, banyak respon yang diberikan Di persahabat dari Di antaranya persahabat dari akun Instagram Giyarti Pancaksani mengatakan haru lihat Abasuki dan istrinya kelihatan banget kalau sayang banget sama Dedek, masya Allah. Dan terlihat banget ya, Abasuki juga. Ini jadi tukang foto dadakan nih buat Leslar, masya Allah, luar biasa. Kita lihat juga persahabat untuk berikutnya, Cidukan, luar biasa juga nih, masya Allah, Wa Fabi. Banyak orang-orang yang sangat mensupport dan mendoakan. Kita lihat di postingan ini juga ada sebuah kalimat. Masya Allah. akhir rizki bilar. Semoga Allah jadikan umrohnya babrur. Fi amanillah. Amin. Lokasinya di Masjid Kuba nih, persahabat. Luar biasa. Wow, sepertinya bareng Kapten Marwah FC Cabang Madinah nih, persahabat ya. Kita bangga banyak orang-orang baik yang sangat mensupport idola kesayangan kita kita lihat juga pesahabatnya, ya, ada kalimat caption yang ditulis oleh sendal putih bilar, sepertinya Leslar mau melanjutkan perjalanan ke Mekah Masya Allah, doakan saja mudah-mudahan, idola kesayangan kita untuk ibadah umrohnya lancar dan khusyuk, dan semoga apapun segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar, banyak sekali respon yang diberikan salah satunya dari akun Rishantianti mengatakan Menuju ke Mekah, buat umroh menjalankan tawaf dan sa'i, Masya Allah, luar biasa Untuk berikutnya persahabat, cedokan yang sangat luar biasa juga pasti kita dapatkan Saat pembilar kita lihat di mencuci makanan Dan... Saat diajak ngomong bahasa Arab Ini luar biasa banget para sahabat, ya Papa Bicu ternyata bisa juga berbahasa Arab Keren, ini pinter banget persahabatnya Kagum dan bangga dengan sosok Rizky Bilar Masya Allah, luar biasa Tantinya doa terbaik selalu kita berikan Untuk Leslar Family Berikutnya juga para sahabat, ya? Kita lihat video kan selanjutnya Saat ngobrol-ngobrol santai Terlihat tuh Bunda Lesti Sambil menggendong Bibi L ini nyempil Aduh Masya Allah, cantik banget ya Bunda L, Papa B juga ini keren banget, luar biasa postingan ini pun masih diunggah oleh sandal putih Bilar Kita lihat juga kalimat yang dituliskan Eh ada Bunda dan Abang nyempil di belakang Sepertinya Abang sudah bobok, Masya Allah, anak bayi sudah umur dua kali aja katanya tuh Keren, luar biasa Kemudian juga, persahabat kita lihat di IGS-nya Marwa MC 5 jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan. Wow, perhatikan di persahabatnya, ternyata pemimpin mengirimkan WhatsApp audio. Pesan audio nih, persahabatnya kepada admin Marwa MC. Dan ada kalimat di sini: "Fokus dulu ibadah," katanya tuh ya, sepertinya udah gak sabar pengen main bola juga nih. Ini cute banget ya, mudah-mudahan untuk ibadah umrohnya Leslar, fokus di persahabatnya tetap mudah-mudahan indole kesayangan kita selalu bahagia kemudian juga bersahabat kita lihat nih di unggahan mrb clothing banyak sekali orang-orang yang gak sabar menantikan produk mrb clothing line kapan nih min dijualnya mau beli nih mrb clothing line katanya tuh sabar ya ditunggu aja Wow, siap-siap aja persahabatnya Kejutan akan tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita Melalui bisnis-bisnisnya Selain MRB clothing lain juga, ada L ini nih persahabatnya Semalam memposting foto bertiga Les Valley Ada Bibi L, ada Bunda L, ada Papa B, Masya Allah Dan kita lihat juga nih, ada sebuah pertanyaan Lily open free order satu set ini enggak ya? Katanya tuh, wow emungkin nah, ada bikin salah juga kalau kalimat caption yang ditulis pasti udah pada lihat update story bunda Lesti pakai kima dan dress satu ini Lili mau open free order kira-kira ada yang mau nggak ya yuk kalau rame Lili bakal open pre-order untuk satu set ini wow kejutan juga nih ya dari salah satu bisnisnya bunda Lesti El Daily mudah-mudahan bisnisnya lancar mudah-mudahan sukses dan pastinya persahabatnya banyak orang-orang yang meminati. amin kemudian juga kita mampir ke unggahan kak nova semalam mengunggah potret kebersamaan dengan oma res maladewi wah masya allah juga nih persahabatnya cedukan vitamin langsung dari jepang bahagia terus ya untuk keluarga Leslar. lar Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Berharap juga mudah-mudahan Idola kesayangan kita bisa jalan-jalan atau liburan ke Jepang Para sahabat, ya Kita menunggu kabar baik dan kejutan itu Masih menunggu cindukan dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Les Lar Tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.